Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Blain Project, channel YouTube paling blain se-Indonesia Raya. Lanjutan yang kemarin ini, sapinya sudah agak mendingan. Tapi tetap makan harus disuapi. Sudah dikasih apa namanya garam kasar di mulutnya untuk mengurangi liur dan biar makannya enak Usahakan tetap makan sapinya ya. Untuk kondisi kuku Cuman belum tumbuh istilahnya Kan semacam kukunya ini ngelupas Kalau orang itu kayak habis kena apa itu kukunya gitu Jadi ngelupas mungkin menunggu ganti baru jadi nggak nggak kuat untuk berdiri kalau yang ini makannya masih bisa makan sendiri e, sampai nangis sih tuh bekas air matanya seandainya manusia ini pasti nangis ngeruguh tapi yang ini bisa makan sendiri Sih, tidak kuat berdiri. Ini kemarin berdiri karena kaget, kuat-kuat, no. seperti ini sudah hampir seminggu ya Pan hari sudah manggil dokter hewan untuk disuntik pokoknya Iya segala segala usaha nggak tahu disuntik apa pokoknya disuntik. moga segera diberi kesembuhan sehat waras si rezekine yang penting kita tetap berusaha jangan dibiarkan karena sapi juga makhluk hidup, yang butuh perawatan Bukankah seperti itu, Bu? Cuman kita nggak ngerti bahasanya aja Jadi hmm. Ini masih alias inner. Untuk kukunya tadi sudah disemprot pakai macam-macam, guys. Pakai spiritus, alkohol, pokoknya biar kuman-kuman ini enggak kerasan. Kandang juga dibersihkan terus yang nangis kesakitan sama melihat temannya bisa dikatakan ini 60 lah yang ini pemulihan sembuh. menangis ya bosku. Bosnya ini bos nah. Sambil terus dibacakan ayat-ayat cinta ini Sambil dielus-elus Mohon doanya juga dari teman-teman yang menonton ini ya Semoga wabah ini cepat terlalu Kasihan juga para peternak sapi yang lainnya. Mungkin yang di sini hanya dua, yang di sebelah sana malah ada yang 17 ekor, ada yang 7 ekor. Jadi istilahnya apa ya? Gak sempat beraktivitas nanti, karena harus merawat sapi-sapi yang terjangkit PMK ini. Penyakit mulut dan kuku. Langis, oh ya. ini semacam antara langis. ya merasakan sakit. nangis nafasnya juga ngos-ngosan padahal. Tidak beraktivitas. Gak oh, masih sentik Gak nah, boleh gujung-gujung saja ya, Sampai ini sabi. Jadi untuk mungkin teman-teman yang juga ternak sapi ya Jangan menyerah Tetap berikhtiar ya istilahnya Kalaupun nanti bisa melewati masa-masa ini ya Alhamdulillah Semoga bisa lah Optimis Pasti berlalu nanti Oke. Okay, untuk kali ini sekian dulu. Teman-teman, semoga lekas diberi kesembuhan sehat waras. Nanti biar orangnya juga bisa beraktivitas normal lagi ya, enggak hanya ngerumati alias merawat sapi aja.